Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Tiara Tiarapedia Saya Tiara Maharani Tadi malam ada yang mengirim pesan lewat Facebook saya Beliau menyampaikan sudah menonton video yang sebelumnya pernah saya share Katanya beliau suka dengan apa yang saya sampaikan karena pembahasannya ringan dan mudah dicerna Alhamdulillah jika video yang sudah saya share kemarin bisa sedikitnya memberikan manfaat untuk orang yang mendengarnya Apa kabar Akang dari Sumedang? Video ini khusus saya buat untuk menjawab pertanyaan yang akan sampaikan kemarin malam sama saya jadi mungkin kejadian atau masalah seperti ini tidak terjadi hanya kepada akang saja Mungkin ada akang-akang yang lain atau teteh-teteh yang lain Yang juga mempunyai masalah dan perasaan yang kurang lebih sama seperti yang akang rasakan saat ini Jadi selama ini akang dari Sumedang itu selalu merasakan kegelisahan selalu merasa sendiri walaupun dalam keramaian, selalu merasa tidak nyaman dalam melakukan hal apapun. Jadi Sunda nama tepuguh rarasaan. Mun leumpang asa tenapak. Nah, jadi beliau itu bingung kenapa beliau merasakan hal seperti itu. Apa penyebabnya? Nah, jadi saya itu teringat pada buku yang pernah saya baca beberapa bulan yang lalu Buku karya dari Dr. Aid bin Abdullah Al Khorny Tentang penyebab dan solusi untuk masalah yang dialami oleh Akang dari Semedang Nah jadi Begini Akang uh, Perasaan yang Akang rasakan masalah-masalah yang sekarang terjadi pada diri Akang, setelah saya analisa dan coba saya sinkronkan, kemungkinan masalah dan perasaan yang Akang alami itu penyebabnya ada tiga hal. Yang pertama, karena Akang tidak membangun ikatan yang spesial dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dimaksud dengan ikatan spesial ini adalah Ketika akang merasakan sedih, akang merasakan susah Akang itu malah mencari solusi dari hal-hal yang lain uh, Jadi kan maksudnya begini Daripada akang mencari solusi ke tempat-tempat tertentu atau ke orang-orang tertentu akan lebih baik jika akang uh, membangun ikatan emosional sendiri, ikatan spiritual sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, caranya mungkin ini bisa membantu kalau misalnya uh, datang malam, malam sudah tiba, di saat semua sudah tidur Di saat istri sudah tertidur Di saat anak-anak sudah terlelap dan tertidur Akang bisa mencoba bangun Akang coba bertafakur Akang coba sholat dua rakaat. Jika belum sholat Isya, silahkan sholat Isya dulu. Jika sudah sholat Isya, silahkan akan melakukan sholat dua rakaat sholat taubat, lalu sholat dilanjutkan dengan sholat tahajud. Lalu akan coba duduk dan merenung. Kesalahan apa yang sudah akan perbuat? Coba akan ingat-ingat lagi. Coba akan sesali dan meminta ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah apapun yang pernah kita lakukan di masa lalu, Allah tidak akan melepaskan rahmatnya bagi hambanya yang selalu bertobat. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun kesalahan kita, sebanyak apapun kesalahan kita, selama nafas kita masih ada di dalam raga kita, selama ruh kita masih ada di dalam diri kita, jangan pernah takut untuk bertaubat. Insya Allah, Allah Maha Pengampun, jika akan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sering bangun tengah malam Dan melakukan sholat tahajud Dengan sendirinya Ikatan yang spesial itu akan Sedikit-sedikit terjalin Terbentuk Nah lalu Yang kedua itu penyebabnya Karena Akang selalu Hidup di masa lalu Masa lalu-masa lalu Yang pernah Akang alami Sampai hari ini Masa lalu-masa lalu tersebut Masih menghantui Masih menghantui Pikiran dan hati akan Jadi memang Sesungguhnya setiap manusia itu Punya masa lalu Termasuk saya Akang Ataupun semua orang yang ada di dunia ini Semua orang pernah Mempunyai masa lalu Yang baik ataupun yang buruk Nah jadi, alangkah lebih baiknya masa lalu itu biarkanlah menjadi masa lalu dan kejadian buruknya dijadikan pelajaran untuk kita untuk menata kehidupan yang lebih baik. Lalu yang ketiga, jangan takut dengan masa depan. Masa depan itu adalah misteri. Itu adalah hak yang perlu kita lakukan sekarang Hanya menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya nah, Jadi dari permasalahan yang saya sampaikan barusan sudah jelas ya Solusinya itu seperti apa Jadi solusinya itu yang pertama Memang akan harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Bangun ikatan spesial dengan Allah Karena namanya ibadah itu kan hak kita ya Ibadah itu tidak bisa diatur oleh orang lain sesuai dengan keyakinan yang kita yakini. Akan tetapi, saya hanya mencoba menyampaikan yang memang uh, yang saya alami ketika kita berada dalam kegelisahan, ketika berada dalam musibah yang sangat besar, hanya satu yang bisa menolong kita. Hanya satu yang bisa membuat hati kita tenang, yaitu kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Saya tidak maksud menggurui kalau bahasa Sunda nama ngajarkan ngojai, kameri Enggak ya, enggak ya, Kang? Ya enggak ya, kawan-kawan? Saya tidak merasa menggurui. Ini hanya berbagi pengalaman aja, hanya berbagi. Ah, hal baik aja semoga ada berkah di balik semua ini lalu kan yang kedua solusinya akan jangan terus merasa dihantui oleh masa lalu ya masa lalu mah udahlah biarin aja yang penting sekarang akan menata masa depan dengan lebih baik lagi lebih lebih semangat lagi bangun komunikasi yang baik dengan istri dengan anak, dengan keluarga yang lain Insya Allah, jika kita hidup sesuai dengan syariat agama hidup kita itu akan tenang, akan nyaman kegelisahan-kegelisahan itu tidak akan pernah ada karena kita itu di dalam hatinya yakin apapun yang terjadi ada Allah yang selalu mendampingi kita Begitu ya Akang dari Sumedang ya ah, ah, ah. Soal masa depan Semua orang gak tahu Apa yang akan terjadi di masa depan Satu detik ke depan Satu menit ke depan Satu bulan ke depan Atau bahkan satu tahun ke depan Itu wa'ulohu alam Gak ada yang tahu. Mungkin saja setelah Saya membuat video ini saya dipanggil oleh yang maha kuasa Wallahualam kan Jodoh, pati, bagja, cilaka Itu adalah hak Allah Jadi jangan pernah takut dengan masa depan Yang perlu kita lakukan Hanya yakin Hanya berhusnulzun hanya berpikir positif, berprasangka baik kepada takdir Allah, berprasangka baik kepada Allah. Karena apapun yang terjadi kepada kita tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk yang terjadi kepada diri kita itu karena atas izin dari Allah Subhanahu wa taala dan itu yang terbaik untuk kita. Jangan menganggap hal buruk yang terjadi kepada kita adalah hal yang paling buruk. Apa yang menurut kita baik? Belum tentu baik menurut Allah Apa yang menurut kita buruk? Belum tentu itu buruk menurut Allah Karena dibalik keburukan itu ada sisi baik yang kadangkala tidak kita sadari Dengan kejadian-kejadian buruk yang kita alami sadar atau tidak sadar bahkan banyak yang tidak menyadari cobaan-cobaan yang terjadi kepada kita itu adalah satu bentuk ujian untuk menguatkan kita untuk membuat kita lebih kuat lagi karena mungkin di masa depan akan ada sesuatu yang lebih besar akan ada sesuatu yang lebih indah untuk diri kita Mungkin cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk akang dari Sumedang beserta keluarga besar, semoga sehat selalu dan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk kawan-kawan Jika memang ada yang mau Disampaikan kepada saya Atau ada pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin uh, Bisa saya jawab Melalui referensi-referensi yang pernah saya baca Atau saya ketahui Insyaallah saya akan bantu Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa